Bapak-Ibu yang berbahagia, tahun ajaran baru akan kita laksanakan dan masih dalam suasana pandemi COVID-19. Bagi sekolah yang telah menggunakan platform Digital Office 365, khususnya dalam hal ini adalah Microsoft Teams, tentu yang menjadikan bimbang oleh guru adalah, Kelas yang telah kita gunakan tahun ajaran kemarin sebaiknya kita apakan? Tentu Bapak-Ibu yang akan memutuskannya. Setidaknya dalam video ini menjelaskan menurut perspektif saya mengenai kegelisahan tersebut. Ada dua opsi. Opsi pertama bisa kita gunakan karena kelas yang telah dibuat bisa dijadikan sebagai template untuk membuat kelas yang baru. Penjelasan singkatnya, format saluran atau channel yang ada di kelas lama bisa kita terapkan di kelas baru. Dengan sekali klik termasuk ada seluruh siswa di kelas lama. Untuk link video, cara membuatnya ada di akhir video ini atau di deskripsi video ini. Kemudian yang menjadi pertimbangan lainnya adalah, file yang ada di kelas lama masih kita butuhkan, baik itu berupa materi pembelajaran, video pembelajaran, tugas siswa, dan file lainnya termasuk video streaming hasil video conference dengan siswa. Nah, bagaimana kalau kita masih butuh filenya, tapi khawatir ada siswa yang nyasar di kelas lama? Mudah sekali. Hapus saja anggota atau siswa yang ada di dalam kelas tersebut Dari opsi pertama tadi yang kita bahas Apabila sudah tidak terpakai kelasnya Dan khawatir mengganggu PJJ tahun ajaran baru Maka kita hapus saja Caranya bagaimana? Mudah sekali Misalnya kelas ini yang akan saya hapus Kita klik opsi lainnya atau tiga titik ini Kemudian kita pilih hapus tim. Kemudian checklist, saya mengerti bahwa semuanya akan dihapus. Kemudian klik hapus tim. Nah, kelas lama sudah terhapus. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.